Mas Bambang juga sebagai abdi dalam keraton dengan gelar kanjeng Raden tumenggung. Coba Mas Bambang ceritakan uh, apa ya tentang abdi dalam itu apa, terus uh, sebenarnya yang paling penting itu juga pelajaran apa yang didapat dari dari sebagai abdi dalam itu, kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Gunawan Setyadi Host dari podcast ini Anda saat ini sedang menonton O3K Obrolan obrolan Orang-orang Kesehatan Jadi podcast ini akan membahas Masalah kehidupan dan kesehatan Oke, tamu kita pada Kali ini adalah KRT Dr. Bambang Sarjono Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Bama Sarjono, jabatan terakhir beliau di Kementerian Kesehatan adalah staf ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan desentralisasi. Oke Pak Bama, silakan <coughs> menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bum swastiastu, shalom, namo budaya salam kebajikan, subhan daluh saya hormati, Dr. Gunal Setiati, Master of Public Health. Monggo, kita ngomong-ngomong apa ya, kira-kira kita obrolkan lah. Saya juga nggak tahu apa yang baik, yang pantas, yang yang mungkin ya baik untuk di, diobrolkan. Monggo, Pak. Oke, okay. okay, terima kasih. Uh, Mas Bambang, coba ceritakan secara singkat tentang latar belakang keluarga Mas Bambang ini. Apakah dari keluarga kesehatan atau bukan? Mohon. Kini Pak Budawan. Kalau latar belakang keluarga saya itu tentu dari ayah saya ya, ayah dan ibu saya. Nah, ayahanda saya, Dokter Raden Sarto Supujoso, Sarjana Hukum, adalah seorang Hakim Hakim yang mengabdi ke pada Negara Republik Indonesia ini karena apa saya, saya terdekan, karena yang saya itu mengabdi pada tiga zaman hmm. mengabdi pada zaman Hindia Belanda, mengabdi kepada Jepang dan kemudian kepemerintahan Republik Indonesia. Nah ayah saya sudah di era kemerdekaan ini dan beliau adalah hakim bertugas di Yogyakarta kemudian ke Jawa Tengah Semarang dan Sumatera Barat Riau kemudian ke Kalimantan Selatan ke Tinggi Hindia Tengah Selatan tengah dan timur dan kemudian ya, terakhir karet sebagai hakim itu sebagai wakil kerumah dan kemampuan publik Indonesia tahun 1991 dan setelah itu sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia nah, latar bagian keluarga saya sebenarnya keluarga ya, keluarga Jawa yang yang hidup ke, ke seluruh Tempat-tempat yang kira-kira ya, Terima kasih. Pak. Tapi mengapa Mas Bambang kok ingin jadi dokter atau bergerak di bidang kesehatan itu? Pak? Dan yang kedua sekalian aja, saya setahu saya putra-putra Mas Bambang tiga orang semuanya dokter ya. Uh, nah kira, iya. ya apa alasannya apa motivasi mereka? Padahal setahu saya yang mereka itu sebenarnya secara materi lebih sukses daripada orang tuanya itu baik dari sisi ibu maupun dari si bapak itu kenapa kok Mega pilih jadi dokter gitu mungkin bisa dijelaskan kira-kira baik pertama tentang pilihan saya sebagai dokter sebenarnya kalau diruntut cerita dari bapak, ibu ketika saya masih kecil bahkan belum bisa bicara lancar terus kemudian dari kakak-kakak saya Bakso saya dan Mas saya katanya waktu kecil saya belum bisa ngomong itu ditanya terusnya naik gede jadi apa, jadi doting jadi dokter yeah, yeah, nah, yeah. itu nah itu saya ngomong seperti itu yeah, yeah. terus kemudian saat waktu saya pelonco sma yeah. mapras ya mapras, yeah, yeah. Mapras. itu juga kita cita karena disuruh terburu buru gitu takutnya saya dokter gitu Nah, tapi kok yang waktu kecil dan SMA yang secara tidak sadar kok akhirnya menjadi dokter. Nah, mungkin itu yang yang secara kebetulan. Tapi ada satu lagi adalah karena saya waktu SMA, SMP-SMA dari bayi saya, di suaminya adalah dokter. Hmm. Nah, saya tahu pikiran saya sebagai dokter, gimana-gimana saya di saya. Nah, itu mungkin masuk dalam pikiran saya waktu itu dokter, ya rupanya kok banyak yang bisa dikerjakan untuk orang banyak ini sehingga saya antar dan di fakultas kedokteran pembuatan segala macam ya itu yang saya daftar ya cuma satu itu dan alhamdulillah kalau nggak diterima saya nggak tahu kemana alhamdulillah nah sekarang kok putra putranya kok pinginnya jadi dokter putra putrinya itu padahal kalau dari materi kan sebenarnya kayaknya itu dari bapak ibu itu lebih sukses nah ini harus saya nih harus saya koreksi dulu nih Sesungguhnya, kalau dari uh, materi ayah saya tidak lebih sukses tidak tidak maksudnya ayah saya itu sangat sederhana sebenarnya dan sederhana itu kalau saya lihat juga karena ayah saya, saya sendiri juga sering me mengandani atau menasihat anak-anaknya supaya bukan mencari kekayaan bukan tapi kebahagiaan nah, itu yang sering dipesankan sehingga kami itu rata-rata -ra saja kok nah itu tentang Ayah anda, kami memasangnya hmm. seperti itu. Jadi bukan menjadi lebih sukses dari materi tidak. Tapi cita citanya saya adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Dan tugas mendidik itu, alhamdulillah semua anak-anaknya, anak-anak atau kakak dan adik saya itu masuk di semua. Dan eh, alhamdulillah kita eh, dapatkan gelar semuanya. Eh, paling tidak S1. Nah itu tentang saya saya. Nah, tentang anak-anak saya sendiri ada tiga. Nomor satu, Wira, yang mendukung Aryo yang ketika teratai. Nah, nomor satu itu juga sebenarnya di dia juga termasuk kelas ke-akselerasi, bisa masuk ke mana saja. Tapi dia malah waktu ditanya, "Itu apa?" enggak tahu, malah bingung karena ini bisa, kimia bisa semua bisa. Jadi yang mana? Nah, jadi kami berdua, kita juga dokter, terus lebih kedokteran saja yang gampang karena kalau merdu teknik atau ekonomi atau ilmu yang lain, misalnya visible, bapak dan ibu malah nggak bisa ngajari, tapi kalau dokter bisa ngajari, akhirnya ya sudah nggak masuk ke dokter nah, anak kedua juga seperti itu, rupanya termotivasi karena bapak ibunya dokter kakaknya dokter, dia jadi dokter nomor 3 juga sama juga, rupanya lihat bapak ibunya dokter, kakaknya nomor satu dokter nomor dua dokter, ketiga dia juga menjadi dokter Bilalanya, alhamdulillah itu ya Sampai kami kurang berjalan, bang. Mungkin kurang berjalan, hmm. jadi saya juga berpura ya. Nah, Pak, teman -teman ini enggak malah saya enggak dapetnya ya. istri saya, dokter, adik kelas. Gitu. Lalu, anak-anak bersatu, juga suami dokter, anak-anak hmm. berenang, istrinya juga dokter, yang menurut kita juga istrinya juga dokter. Nah, itu. Ya, enggak. Ya, itulah. Itu yang kami syukuri. Hmm. Aku beri dari Allah ini nah kesalahan banyak sedikit dari tentu kan oh ya kayaknya mungkin wah Aristius atau apa yang tapi ada apa ya, ada satu sisi lucunya nah yaitu waktu, waktu covid itu malah kami keluarga, keluarga itu yang paling terdekat istri saya bekerja di rumah sakit anak saya di rumah sakit dan juga gitu. Terus, terus mas tiap hari nangani pasien covid banyak nah, apa yang tidak dekat saya Gimana ya? nah yang diharapkan semuanya sehat ya terjadi, tapi yang di, tidak diharapkan juga terjadi juga ketularan dari pasien jadi hmm. uh, istri saya alhamdulillah sehat sampai sekarang tidak ketularan, tapi anak saya semuanya sudah kena semua, hmm. dan sudah ada hmm. yang dua kali juga, termasuk saya juga ketularan, sudah dua hmm. kali juga kena ketularan, Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, pengurian jadi itulah tidaknya itu Pak Gunawan waktu yeah, yeah. kami kena apa ya uh, belum kena COVID lah. baru musim COVID itu tetangga juga kalau kami datang itu tidak mikir-mikir pun Pak bapak dari rumah sakit nih dari jauh aja ngobrolnya dari jauh saya juga tahu kami dari rumah sakit loh jadi uh, kami nggak mampir dulu ya menyapa dari jauh saja ya begitu ceritanya ya. begitu takut <tuh> kan, waktu itu tahun 2020 yeah, yeah.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 di dalam, nah ini saya ceritakan saya harus meruntuk kepada hmm. e yang saya e yang saya itu juga di dalam Raman Jogja hmm. beliau kalau jabatannya adalah Raden Ngabeyi Surajihartono itu ada, kalau sama KRT tinggian mana itu? E nah itu sebenarnya kalau tinggi KRT ya Oh, jadi iya. e yang saya belum kanjeng, tapi hmm. Raden Oh, nah itu sebagai Mampri tanda pamitis atau dopamitis satu pemungut pajak, menteri pemungut pajak di daerah gunung Kidul Tetapi saya mendengar cerita dari bapak-bapak eh, yang saya itu tidak begitu happy sebagai pemungut pajak itu. Karena apa? Harus mengungut pajak dari rakyat yang sebenarnya tidak tidak mampu. Tapi pemerintah Hindia Belanda itu harus semua dipatuki apapun juga jualan terutama beras itu dan bentuk apa ya? Berapa, berapa misalnya satu karung ada bagiannya yang untuk disetorkan untuk pemerintah jadi dalam hati itu sebenarnya tidak senang dengan jabatan itu, tapi mau tidak mau ya sudah, dikerjakan dengan berat hati, itu yang saya nah kemudian juga eh, karena ayah saya juga mengatakan oh, ingin juga atau suatu saat nanti salah satu putranya yang sembilan orang itu yang jadi abdi dalam nah rupanya yang paling berminat dan tersentuh dengan kata-kata saya adalah saya senior saya mendaftar untuk menjadi abdi dalam abdi dalam itu sesungguhnya adalah mengabdi kebudayaan mengabdi pada raja dalam bidang kebudayaan nah di keraton itu ada dua abdi dalam keperadjaan dan abdi dalam purnawawan kalau abdi dalam purnawawan itu memang tugasnya di keraton jogja ada tugasnya khusus Misalnya bagian bangunan, bagian membuat teh misalnya, atau bagian hmm. apapun ada, bongso ada, nama-namanya. Kalau saya, kebetulan mendaftar sudah sebagai pegawai negeri, hmm. sehingga saya termasuk di dalam keperacan. Di mana tidak harus tinggal di Jogja, tetapi setahun dua kali, kalau bisa ya, itu selan keterapun Jakarta. Dan pada pangkat-pangkat tertentu, terutama yang kanjeng dan pada pangkat itu harus sungkem pada narso dalam serikatan hamuk buono tersebut. itu api dalam. nah tugas saya karena sekali sekali hanya di jogja sehingga saya menyuruh para tenaga kesehatan saya ditugaskan untuk menyuruh para api dalam di kota di dalam jogja dalam bidang kesehatan acara tentang lansia tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi saya selain akhirnya menekuni dan senang gitu itu juga karena harapan dari ayahanda saya. ini Kira-kira uh, pelajaran apa yang Pak Bambang dapat sebagai di dalam ini apa ya benefitnya atau orang atau paling nggak ilmunya ini. apa hikmahnya atau apalah gitu kira-kira. Baik, Gunawan hikmah ya minimal dua minimal dua yang pertama adalah perilaku rasanya saya menjadi lebih rendah pasar lebih semeleh lebih pasrah karena apapun jabatan di jakarta saya sebagai apa punlah negeri sehingga top karier saya sebagai bagian negeri adalah sebagai salah satu itu sudah sudah mentok itu nah tapi di tahun tujuh sama semuanya tapi dalamnya sama duduk di lantai sama-sama, bajunya pun sama, baju peranaan itu yang tiga, empat, yang biru, hitam itu sudah duduknya sama-sama nah, ini jadi seberapa tinggi pun jabatannya dimanapun, tapi kalau di keraton ya, ya paling tinggi adalah Sri Sultan atau Ngarso Dalem itu pertama dari semua, rasanya kok menjadi beginilah mengabdi nah, yang kedua adalah saya semakin cinta tentang kebudayaan nah ini juga ada berkaitan dengan beberapa pengalaman saya di waktu sekolah di luar negeri sehingga saya kok menjadi semakin cinta terhadap kebudayaan Indonesia apalagi kebudayaan Jawa di mana sudah orang Jawa berdasarkan di Sukce itulah sehingga menjadi cinta pada kebudayaan Jawa itu dua itulah minimal yang lain tuh tambah banyak kawan dan mulai menekuni yang lain-lain hal-hal yang di luar ke pemerintahan maupun di luar di luar yang kita tiga banyak hal yang saya dapatkan di sebagai ati dalam. kapan? Mas Bambang e, Ini sekarang e, balik ke karir di, apa, di bidang kesehatan. Coba ceritakan, Mas Bambang, hal-hal apa yang mengesankan selama berkarir di bidang kesehatan? Ya, ya dua tiga contohnya atau ya silakan monggo. Tentunya yang pertama adalah pengalaman saya ketika ditugaskan sebagai dokter puskesmas bersama teman-teman yang lain termasuk Pak Gunawan waktu di Kalimantan Barat dulu. Saya waktu itu kan boleh milih ya daerah mana. Nah saya justru memilih daerah di mana ayah saya belum pernah bertugas. Jadi hmm. ayah saya bertugas di Kalimantan itu selatan, Kalimantan tengah, Kalimantan timur. Saya milih Kalimantan Barat. Nah saya milih itu. Jadi, karena saya perang derek di tiga tempat itu saya ingin cari pengalaman yang lain Nah, saya yang misalnya adalah waktu saya memulai berkarir di mana ada yang merubah pandangan saya tentang kesehatan tentang karir seorang dokter dulu saya begitu lulus itu kepinginnya nanti kalau sudah tugas, -tugas saya ingin spesialisasi saya ingin dua yaitu kalau nggak jadi spesialis penyakit dalam dan kedua adalah sebagai ahli sihatri. Jadi satu ilmu dalam, satu dalam kepala. Kira-kira hmm. kita gitu. yeah. itu cetaj-cetanya waktu itu. Bukan <coughs> saya suka dua-duanya. No. Psikologi saya suka, psiarter suka, yang di dalam juga suka. Tetapi ada satu yang merubah jalan hidup saya. Waktu saya berkunjung ke suatu masyarakat dayak gitu di sana. Ini agak panjang ceritanya, tapi iya yeah, iya yeah, yeah, silakan silakan. Yang pertama adalah saya dipanggil karena anaknya kedua pasangan uh, saudara kita, suku ini, sakit. Saya lihat ke sana, ternyata ada yang sakit itu adalah umur 4 tahun. Kemudian yang sakit adiknya, kalau nggak salah umur 1 tahun. Terus oh anaknya dua. Nah, Pak Tuhan Wantar, kalau nggak salah sakitnya di hari. Lalu saya tanya, anaknya berapa bu? Anak saya 2 ini. Nah, cuma dua, sesungguhnya ada empat. Tapi yang nomor satu meninggal, nomor dua meninggal juga. Loh, kenapa meninggalnya? Loh, karena di juga, terus dan kedua sakit di tambah rumut atau muridili atau hmm. campak, misos. Nah, saya Terus dan dia tidak ada ekspresi anaknya sakit itu, diam aja, tenang aja ibu itu, tentunya sedih sekali ya anaknya sakit. Ya ini memang sudah tidak di atas dan saya terima saja. Jadi semuanya ibu anaknya empat ya. Lalu ya, gimana nih kalau kalau ini, ya, apakah masih ingin anak lagi? Ya nanti kalau ini misalnya yang dua ini selamat ya, syukur Tapi kalau tidak ya saya nanti insya Allah diberikan lagi. Jadi kayaknya tidak ada rasa, bagaimana misalnya rasa sedih sekali tidak ada, biasa saja karena semua memang diserah Allah atau Tuhan atau juga tak alasan bahasa, bahasa dayaknya saya berpikir ibu ini yang miskin saat ya miskin lah miskin tapi kok bisa dengan tenang dan tidak menyalahkan siapa-siapa saja menyalahkan menyalahkan dirinya dan berteruserah diri pada Tuhan lalu saya pikir ini harusnya pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat pemerintah daerah saya sebagai kepala bertanggung jawab saya harus tahu nih jangan sampai rakyat saya itu menderita seperti ini jadi saya tidak bisa, wah ini tidak bisa masalah jadi kalau saya jadi seperti penyakit dalam katakanlah ya. itu yang berubah itu begitu itu kan satu persatu orang akan saya obati. Tapi mas yang mengobati masyarakat yang membenahi kemiskinan siapa? Yang membenahi masalah sanitasi di rumah itu siapa? Itu siapa? Apa tunggu jawab? Ibu itu dan bapaknya harusnya pemerintah Pak Camat minimal ya atau kepala desa. Tak berpikir lama akhirnya saya pikir wah saya nggak bisa nih saya, saya harus bisa menangani masalah pabrik heads di sini masalahnya bukan di masalah penyakitnya saja tapi dia miskin dan tidak punya sarana lain tidak punya wc atau apa, uh, waktu itu mck-nya ya itu jelek sekali ini nggak bisa nih dan rasanya wah kalau gitu saya saat, saat, alihkan atau saya switch saya ke jadi ya atau pesanan masyarakat sekitar, nah itu masih ingat sama ingat wajah bapak ibunya itu ya, dua anaknya dan alhamdulillah saya kita meninggalkan khusus masanjungan saat itu anaknya sehat-sehat dan di dekat rumahnya udah kita pasang tempat MCK dan pah penambangan air hujan, saat itu. ya itu itu yang berubah pertama perubahan yang lain uh, yang mengesankan ya, yeah. bukan kesehatan tapi Ketika saya di belajar di Amsterdam, di Koningglus, Instituut for the Truman. Di Amsterdam itu saya tinggal di asrama dekat museum rupisnya pemerintah belanda, KIT. KIT yang namanya Institut for the Institut pemerintahan kerajaan untuk uh, negara rupis. Di situ saya melihat dan berbelalak, karena apa? banyak bangunan di Amsterdam Untuk di jembatan atau bangunan itu lama-lama, itu ada pelangkat tulisannya begini bahasa Indonesia ya bangunan ini dibangun atas bantuan dan sumbangan dari pabrik kayu di utara Jawa mm -hmm. tembako deli, kasut tanan deli, mm -hmm. sebutnya pabrik uh, apa, di Jawa mm -hmm. ada semen di Lunto Oh. Wah, saya lihat yang bangun itu bukan dari Belanda, tapi dari Indonesia itu di dari museum terpenting lagi ada lagi sumbangan dari misalnya Pak penambangan emas di mana ini berarti selama ini negara Belanda tuh yang bangun tuh India Belanda Indonesia tembakau Delhi dari Jawa dan mana-mana kayu-kayu jati yang ini didatangkan dari Jawa saya terbuka Lumanya inilah yang negara kita alami, negara Indonesia alami sudah merdeka uh, saat tahun 1945. Tapi selama 200 tahun, bukan sekitar semua hutangnya, 200 itu intensif digorokopi dan hartanya itu dikuras betul-betul, dibawa ke ke Belanda. Di museum saya ketemu, ada keris bagus, bukan saya senang keris. Dari sini, hadiah dari Sultan Talubay, Pak Gubono, Sunan Pak Bukwono atau Sultan dan Gubono ke 6 atau? kepada Ratu Belanda, emas itu. Hmm. ya, bawah tadi, jadi itu banyak yang menengadip, yang mau menyebabkan saya untung sekolah di Belanda. Sehingga saya bisa tahu bagaimana dulu pemerintah kita atau pemerintah. Kesultanan, Kesultanan Siak, suami Dan itu disedut semua habis-habisan Di hartanya dibawa ke Belanda Mulai saat itu saya sudah berubah pikiran Tentang negara yang tempat saya sekolah itu. Berarti nenek moyang saya dulu itu dibudui Direndahkan Dan dijajah Dan saya punya pandangan beda sedikit Ketika aku berangkat saya Bagaimana dan pulangnya Saya menjadi bagaimana Itu membekas itu Nah, itu Pak Gunawan yang menyebabkan saya semakin cinta udaangan air kita dan e, menjadi semakin menghargai tentang humanisme dan juga tentang suku-suku etnis di Indonesia mereka semua punya tekniknya punya harga diri dan punya punya apa ya sumber daya alam sumber daya manusia yang sebenarnya bagus sekali nah kira, -kira itulah dualah dua kesan dua dua itu Pak Okay. yang yeah. Oke okay, terima kasih Mas uh, selama-sampai saat ini kan Mas Bambang sudah menerima beberapa penghargaan saya saya tidak hafal yang saya ingat itu nomor satu itu eh uh, apa dokter teladan di Kalbar terus ada okay. penghargaan lain dari palang merah sebagai donor darah dan lain lain uh, kalau saya baca sebenarnya di di buku ini ada beberapa penghargaan yang itu tapi saya kebetulan tidak tidak hafal. Nah, menurut Mas Babang penghargaan mana yang paling berkesan, yang paling apa ya paling menyenangkan lah, membanggakan lah, yang paling berkesan? Ya, baik. penghargaan itu semua saya terima. Saya sebut ya, saya sebut tiga saja dari ya, ah. Ya pertama adalah yang disebut agunau tadi dr. Teladan Provinsi Kalimantan Barat tahun 1985. Kemudian yang kedua adalah dari uh, Alam Merah Indonesia sebagai pendonor darah yang ke, apa darah lebih dari 100 kali dan saya alhamdulillah sampai sekarang 170, 117 kali. Yang ketiga adalah dari dari Pramuka. Mm -hmm. sebagai sebagai saya mendapatkan Satya Lencana, melatih, saya juga mendapatkan penghargaan sebagai pencipta lagu Mars Pramuka Perkuli. Nah kalau diterladian itu saya terima dengan bangga dengan senang hati dan itu mencerminkan kerja sama tim saya dengan teman-teman di puskesmas waktu uh, itu puskesmas Mawah. Uh, bagaimana hmm. saya menggerakkan tim. Jadi itu penghargaan sebenarnya bukan untuk bangang pribadi, tetapi adalah untuk usahanya dan puskesmas saya. Tanpa mereka saya tidak bisa bergerak apa-apa. Nah ini ini, ini, ini kolektif. Yang kedua adalah penghargaan dari Palang Merah Indonesia sebagai pendonor darah yang ke 110 kali waktu itu, nah, saya bangga justru dengan yang yang yang ini pencapaian diri saya adalah mengorbankan, mengorbankan menyumbangkan darah untuk para korban atau para orang-orang atau pasien yang membutuhkan darah. Nah itu lebih banyak pada pribadi. Kebanggaan saya pribadi kalau itu. Nah, mana yang paling bangga, membanggakan kalau menurut saya, saya lebih bangga kalau bekerja bersama-sama. semua masalah dan itu. Nah, itu karena kerja sama tim. Nah, itu itu saya sangat senang. Apanya, karena kita semua bekerja sama. Karena tanpa bekerja sama, kita tidak bisa mencapai apa-apa. Nah, kemudian kalau eh, PMI, sekali lagi itu ya. Karena saya melihat begitu banyak orang, kehabisan darah atau, atau, atau operasi menutupan darah, tapi begitu sulitnya kita mendapatkan darah pada saat perlu. Dan saya sering lihat sendiri bahkan orang kehabisan darah sehingga uh, tidak tertolong. Nah itu ya, jadi menggerakkan diri saya dan memacu saya dan orang lain termasuk anak-anak saya, saya minta supaya donor. Mm -hmm. Nah itu. Nah itu kalau dari Pramuka penghargaan sebagai pencipta lagu Mars Pramuka Berduli. Nah itu saya Mendapatkan anugerah dari Kak Warnas, Kak Budi Waseso, hmm. dan 14 Agustus tahun 2021, di lagu itu sekarang menjadi lagu Pramuka. Hmm. Dan itu juga, terciptanya itu juga saya tersentuh waktu Pramuka. Saya waktu itu belum aktif betul dan Pramuka kan bisa melihat di mana ada bencana alam, di mana ada masalah, ada musibah besar, nasional di mana saya turun, waktu itu selalu ketemu pramuka. Di Aceh, di Sumatera Barat, di Padang, di, di Teluk Wondama, di banyak tempat di Jogja, gempa Jogja itu juga pramuka selalu ke depan Dan mereka tanpa memperdulikan kadang, -kadang kesehatannya sendiri sampai berkorban Di Aceh ada yang meninggal karena titanus, di Jogja hmm. juga ada. Jadi saya luar hmm. biasa melihat bagaimana dedikasi kakak-kakak pramuka di dalam bidang kesehatan ataupun bencana, sehingga saya menciptakan Mars Pramuka peduli. Jadi tiga hal itulah. Oke, okay. makasih Pak. Pak. Saya tahu Mas Bambang punya banyak bakat. Jadi di musik juga jago, di melukis juga jago, tapi juga sebagai dokter. Nah, dari tiga hal itu, atau mungkin ada bakat yang lain, saya nggak tahu. Dari bakat-bakat Mas Bambang itu, mana yang waktu mengerjakan sesuatu itu bisa sampai lupa waktu maksudnya kalau istilahnya itu flow jadi apa ya jadi apa pas main musik atau pas sampai lupa makan atau pas gambar yang lupa makan atau kira-kira atau kalau lagi ngomong kesehatan terus sampai lupa waktu mana yang paling sebenarnya yang paling membuat Mas Bambang itu sampai lupa waktu lah sampai lanjut gitu hanyut istilahnya kalau kalau di Indonesia itu istilahnya hanyut. Baik. nah gini Pak Gunawan ini kita bicara tentang hobi ya jadi hobinya itu betul saya ya ya ya adalah, ada, ada ada banyak menurut saya. saya saya ulangi yang saya ingat aja ya Mas Gunawan yang ya. pertama tentang hobi saya dalam menggambar hmm. atau melukis itu sejak dari saya SD itu sudah hobi menggambar dan karena juga cerita cupin di Jogja, di rumah di murah itu wah penuh gambaran saya dan kakak saya itu pakai kapur dari kecil saya sudah pengen jadi pelukis dan saya kagumi waktu itu pelukis uh, Susoyo dan uh, Basuki Abdullah, nah, itu luar biasa saja. Kecil-kecil sudah koleksi kecil -kecil foto-foto di koran itu di SD itu yang tidak tersalurkan terpendam. Nah kemudian musik Musik itu sebenarnya saya belajar dari kakak kakak saya yang pemain musik juga dan di keluarga kami kebetulan tentang musik itu ditanamkan betul di rumah kami di Jogja itu ada piano, gitar, kemudian juga violanya ayah bapak menyediakan itu dan kami harus bisa main musik minimal satu nah minimal satu jadi kita uh, rata-rata bisa semuanya dan nanti pada perkembangannya akan anus diri, akan mana ketertarikan. Seperti contoh, tak punya mas, mas pongko itu senangnya main gitar, bahkan salah punya perusahaan gitar batik. Adik saya, di Bagas, itu lebih senang pada keyboard. Dengan keyboard banyak, yang kemungkinan lagu juga. Adik Santo itu banyak pada bass dan dan keyboard. Saya sendiri semakin tua, semakin tua sini, lebih senang dengan alat di. Saya hmm. lagi belajar musik. Uh, flute dan saxofon dan saya punya koleksi flute dan suling bambu dari seluruh dunia dan alhamdulillah saya sudah berkumpul 230 Waduh. ya ya, ya. Flute. ya ini hanya hobi ya, ya, ya. tapi yang pertanyaan tadi yang intens hampir semua pekerjaan saya kerjakan dengan intens kalau hmm. lagi menciptakan lagu atau dulu bisa sampai jam lima pagi saya nggak tidur hmm. nah, Apalagi kalau lagi in ya, lagi in itu yeah. harus selesai, kalau saya tinggal tidur, lagu itu tidak selesai. Gambar juga demikian. Gambar mm. pun kalau lagi intens itu jam 2 malam, saya bangun, punya itu saat mm. gambar, dan kalau sudah mengerjakan itu, dalam 30 menit gambar yang sulit itu bisa selesai. Kalau sudah on. Gitu. Yeah, yeah. Apalagi ya, tentang musik, ya itu melukis, ya melukis. Gitu nah satu lagi adalah mungkin uh, hobi yang mungkin uh, sebagai kesenangan saja yaitu lagi kita sebut ya uh, penggemar tosan aji hmm. keris umbak saya belum mengagumi karena itu seperti lapisan waktu lama mempelajari bilah keris itu bisa itu bisa kita tahu tangguhnya di zaman berapa tahun berapa kira lebih zaman pemerintahan apa asiknya di situ Kemudian pamornya atau lukisannya, wah itu seperti apa? Pamor itu menggambarkan bagaimana bilah oh, apa? besi dan perteor atau nikel waktu itu lebur, ditatah, jadi seperti itu. Nah, itu luar biasa itu juga bisa kagum sekali. Nah, kalau sudah intens seperti itu juga mempelajari dan sejarahnya itu juga tengah malam pun bisa sampai jam 2 pagi atas salah satu itu teruskan lagi. Dan yang mengingatkan saya adalah kalau sudah mulai semen tahun itu waktu itu praktikkan wadin camp isra. di subuh. Enggak kerap begitu. Oke. Jadi saya Oke. kenakan dengan instance semuanya. Terima kasih Mas Bang. Uh, sekarang ini ini berandai-andai nih. Misalnya Mas Bambang bisa ngobrol punya kesempatan ngobrol dengan tiga orang yang tentunya yang Anda kagumi ya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal kira-kira siapa mereka mas bambang yang ingin ngobrol itu siapa mereka dan mengapa kalau uh, so yang masih hidup ya, ya banyak juga sih ingin ngobrol dengan siapa ya uh, seharusnya tapi karena namanya juga berandai-andai, Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, sampul dari yang yang yang, yang sudah nggak ada lah Iya, yeah, iya saya kepengen sekali uh, menghubungkan untuk uh, ya wawancara ketemu adalah dengan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hmm. itu fitnah ini chance sering kepengen mimpi-mimpi juga bagaimana caranya bisa mendidik beliau ya itu ya nyatul ilah mak saya kagum sekali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua uh, dengan cengkiskan Hmm. jenis Han, hmm. itu orang Asia yang bisa menguasai hampir Asia Tengah, Asia, sampai Eropa, seperti itu. Nah, dari seorang yang biasa-biasa saja, kepala suku, anak kepala suku, habis bisa, seperti itu. Nah, bukan karena kakungnya, tetapi karena kok kok gilanya itu loh. Nah, itu ya, ingin tahu apa yang dari pikiran dia, kok ingin mencarah menghancurkan Baghdad menghancurkan negara-negara negara yang dilewati demi apa kan dia menghancurkan kebudayaan apa di di di kota Baghdad saat itu Dan di kota-kota yang dilewati yang tidak mau yang tidak mau menuruti dia habis nah itu, itu ceritanya seperti itu itu di India ya. banyak orang keturunan kan ya. itu saruhan ya ya ya betul. Nah, nah, itulah. Jadi, kehebatannya itu pastinya seseorang itu menjadi menjadi tergerak menjadi seperti itu. Itu karena apa? Nah, yang diharapkan apa? negara itu jadi apa sekedar menguasai dunia atau atau apa? Nah, itu itu itu jenis Yang ketiga adalah Sultan Agung. Hmm. Dan Probusunda saya juga. Ya, karena ya, juga yang saya juga. Saya, hmm. Nah, itu juga Uh, bagaimana keberanian beliau sebagai seorang Jawa yang ingin mengusir orang asing dari tanah Jawa dan itu uh, menurut saya selama ini yang saya baca dari sejarah itu ya baru beliau yang ingin mengenyahkan orang asing hmm. dari tanah Jawa itu kalau perang banyak perang perang dengan orang asing banyak banyak sekali Makassar Palembang, sudah Baten itu melawan orang asing. Tapi kalau sudah pergi dari tanahnya, ya sudah. Tapi dia pengen orang ini harus pergi dari Jawa. Nah, itu hanya ada-ada dalam diri Sultan Agung setahu saya ya. Hmm. Nah, itu. Dan dia, atau Sultan Agung, beliau dengan pasukannya menyerang Batavia dua kali, dan rupanya uh, tidak berhasil. Dan tidak berhasil itu karena apa? Rupanya salah satunya adalah karena pengkhianatan dari dalam sendiri. Hmm. Dan pengkhianatan itu rupanya tidak hanya zaman itu, zaman sekarang juga terjadi. Yeah. Nah, yang ingin saya ketemu ya, ini kemungkinan ya ini. Ya, insya Allah nanti di alam, di sana nanti kita akan ketemu semuanya. <laughs> ya. yeah. hmm. Oke, okay. uh, terima kasih Pak Bambang. <coughs> <coughs> uh, ini, kalau Berada, Anda juga ini misalnya kan, Pak B.J. Habibie, Pak Presiden Habibie, B.J. Habibie. Beliau kan sebelum meninggal membuat film tentang uh, kisah cinta beliau dengan Bu Ainun Habibie. Nah, kalau misalnya Pak Bambang uh, punya kemampuan seperti dalam arti punya finansial, kira-kira ya, film temanya apa itu? Pak Bambang ingin bikin itu tentang kehidupan pak bambang biar bisa untuk apa pelajaran untuk anak cucu gitulah kira-kira nah, ini pertanyaan sulit ya pertama yang terbayang saya enggak punya uang banyak itu untuk bikin film yang kedua sudah tidak pinter seperti Pak Habibie. <laughs> dan yang ketiga apalah Bapak Sutono ya cuma seperti ini saja nah tapi kalau pertanyaan ini juga namanya juga berandai-andai iya yeah, yeah. Saya ingin membuat film, masih membuat film juga, tetapi tentang kehebatan suku-suku yang ada di Indonesia ini. Mm -hmm. Semua pasti ada tarifan lokal, ada tokoh-tokoh yang bagus-bagus, pasti ada. Nah, itu yang digunakan supaya anak keturunannya dari suku manapun itu manapun, berbangga. punya mm -hmm. loh, eyang-eyang yang dulu seperti ini, nah ini harus cari ini supaya tidak kabur karena apa saya sudah lihat ini anak-anak anak-anak ya sekarang lah ya anak-anak 20 tahun yang lalu lah itu sudah gambarnya sudah yang itulahnya tuh bukan yang lalu tapi yang yang di barat dan juga di asia Korea atau di timur tengah atau di Asia nah, itu. jadi itulahnya itu bukan Tanah yang dipijak, tapi tanah orang lain. Hmm. Nah, ini yang kenapa, toh? karena dia senang tergiur dengan yang itu, yang di tanah lain itu. Nah, itu ya. Nah, pada di dalam itu juga ada yang perlu kita sehingga saya hmm. tidak ingin sebenarnya generasi Indonesia itu ke depan itu terus menjadi generasi yang seragam, kemana-mana pakai kaos pakai celana jeans atau celana pendek pakai sepatu kets pakai pet. pad nah, itu sama semua sekarang ada di dunia, kayak gitu pandangannya ya di Afrika ya di Asia yang di Eropa gambarnya seperti itu tapi orang Indonesia itu orang Indonesia gitu nah ini nah, mungkin karena rasa nasionalisme saya sangat tinggi dengan dipicu dengan pengalaman di Amsterdam tadi yang lihat kita di dizolimi zaman lalu itu sehingga rasanya kalau bikin film keibatan etnis manapun di Indonesia pasti ada. Nah, itu tugasnya para sejarawan untuk menggali. kira-kira tahu enggak kira, -kira, kira, -kira. Ya? Silahkan, silahkan, silahkan, silahkan. Nah, saya diberi nah, oh, Hati-hati gula, eh. gula. Oke, Mas menurut Mas Babang karakter seseorang seperti apa yang paling Mas Babang hormati karakter apa yang Mas Babang kagumi pada seseorang tiga, tiga, tiga hal yang pertama yang saya kagumi itu adalah orang yang seperti ilmu padi makin berisi tapi makin merunduk itu saya yang eh, saya sangat sering takumi. Seperti itu yang tidak eh, menunjukkan kehebatannya, tetapi eh, proporsional dan ada pasar. Nah, itu, ya, itu yang kedua adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang saya takumi. Seperti itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, sekecil apapun, sebesar apapun, atau sekecil apapun yang tidak memikirkan dirinya sendiri maksudnya tidak hanya memikirkan dirinya dan keturunannya atau lingkungannya tapi untuk keperluan orang banyak jadi kalau, itu itu yang saya saya kagumi yang ketiga tentunya orang yang beribadah baik, nah itu biasa sering kagum biasanya ada di satu kok orang ada pasor terus kemudian eh, berisi ya. dan apa, beribadah bagus sebenarnya nggak eh, bisa disatukan juga nggak bisa dipisahkan ya, nampak nah kalau, kalau bisa tiga tiganya melekat dari diri seorang wah saya sangat takut sekali bos pinter baik hatinya ibadahnya tinggi ya. tapi soal lagi tentang kekayaan saya sama sekali tidak. tidak ya tiga tadi ukurannya kalau menurut Mas Boban, gimana orang-orang Indonesia zaman sekarang itu, terutama yang muda-muda terhadap tiga karakter yang Mas Boban sampaikan? Ini? Menyenangkan atau bikin prihatin atau bagaimana? Gini ya, uh, ini memang pasti ada di antara anak muda pun yang seperti ini, yang sifatnya hmm. seperti ini pasti tidak hanya orang Indonesia kok. Orang luar negeri yeah. kayak Mark Zuckerberg ya, itu ya. Mark itu juga sederhana, nggak yeah, yeah. hmm, karu-karuan, tapi sangat sederhana. Nah, era sekarang ini saya juga tidak tahu kok ada Crazy Rich, seperti itu ya. Dan sekali lagi, seperti saya katakan tadi, saya tidak kagum dengan orang kaya ya. Nah, jadi biasa-biasa saja. Nah, tapi gini, jangan-jangan hmm. Orang-orang yang sedikit ini yang menunjukkan kehebatannya, kemudian di dalam jagad media sosial yang saat ini ada di Indonesia seperti ini di dunia, sehingga terkenal dan orang menjadi seperti itu. Nah ini, ini menurut saya harus ada penimbang yang meluruskan, meluruskan ya tidak semua orang seperti itu dan kebetulan contohnya banyak yang. yang sangat gitu. jadi awal-awal orang udah tahu oh, ternyata begitu, ternyata begitu. Jadi jarang orang yang mengangkat cerita-cerita, orang yang masih muda itu perhatin, dan pada umur-umur tertentu baru berhasil dengan keberhasilannya itu. Dan inilah yang membuat saya kepingin pada anak-anak saya pelajarilah biografi orang-orang yang sukses Nah, tapi pelajarilah pada waktu seumurmu misalnya uh. saya sebut aja ya, ya, ya. biografi Pak Harto kemudian Panglima Sudirman terus kemudian Insinyur Cipto terus yang sering Kapak Sudiratmono terus kemudian juga ada Sri Sultan sembilan terus cuma masuk tokoh-tokoh uh, yang sekarang ya yang sekarang sudah sudah tidak hmm. ada ya nah karena saya biografi itu baiknya dibuat sampai selesai ceritanya, nah itu baru baru baru pas itu, karena kalau belum itu baru bagus bagusnya aja, nah nanti kalau sudah nggak ada baru lengkap kita punya gambaran dari seorang. jadi anak saya bacalah ini yang yang lengkap tentang sejarahnya sudah teruji seperti ini dari awal tengah karir, sampai akhirnya lengkap nah, pelajarilah yang paling baik, jadi kembali ke pertanyaan tadi uh, anak, anak sekarang saya rasa kok anu ya uh, masih ada yang ekstrem sini ada ekstrem sini ada yang bagus mm -hmm. ada yang seperti itu dan itu dalam dunia itu biasa ya. nggak tahu menjawab uh, nggak aja, Pak. Ya, ya ya bagus, bagus, bagus sekali uh, <tuh> ini ini misalnya ini misalnya Mas Babang Dapat uang 10 miliar, ini, ini misalnya juga. Gini hanya ide-ide menggali ide-ide, menggali ide-ide. Ya. Uh, Kira-kira kalau dapat 10 miliar itu mau dipakai untuk apa? Sepuluh okay. miliar itu tidak sedikit ya? Ya. ya. Pertama, kalau saya ada kira -kira siapa yang ya? Gak tahu ya. <laughs> Banyak yang punya 10 miliar oh, itu ya, ya. <laughs> lebih dari seribu ruk di Indonesia lebih. Oke. Dan kalau ada, saya akan mencoba membenahi yang tempat-tempat yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat hmm. maupun pemerintah daerah yang Misalnya undeserved, kira-kira kan. gitu yeah. ya. Saya tidak ingin uh, uang itu hanya uh, untuk uh, masyarakat yang ada di Jakarta atau di Kota Jogja yang tengah, mm -hmm. tapi di, mungkin di, di Jawa juga ada tapi yang terpencil, <coughs> yang jauh dari pengamatan pemerintah pusat, supaya dia merasakan inilah negara Republik Indonesia beritul. Jadi jangan sampai di tempat yang itu atau orang itu masih ada mm -hmm. merasakan masih menderita. Kita tuh sudah dijajah terlalu lama, kita bisa menikmati kemerdekaan. Eh, tidak menikmati hasil-hasil yang lalu, kita harus menikmati kemerdekaan ini. Nah, ada uang seperti itu. Uh, tujuannya ya untuk menyejahterakan masyarakat yang jauh dari uh, pemerintah pusat, eh, jauh dari perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemarin kemana nggak tahu nanti. Nah, nanti caranya dengan volunteer atau dengan apa? Oke, okay. uh, bagus, mas uh, turun. Sekarang uh, apa saran mas bambang kepada anak-anak muda yang baru lulus SMA yang ingin jadi dokter? masihnya apa kira-kira yang perlu disampaikan? Kan sekarang uh, banyak sekali itu minat jadi dokter masih banyak lah, masih banyak tidak banyak sekali, masih banyak yang ingin jadi dokter. Kalau dilihat situasi sekarang dengan zaman dulu kan berbeda apa nasihat Mas Bambang eh, tentang anak-anak muda lulusan SMA yang ingin jadi dokter atau tenaga kesehatan lah. Tidak hanya dokter. Oke. kalau boleh Yang punya kriteria jadi yeah, yeah. Tuh, kok. Jadi satu kalau bisa bernarasi dari jadi dari jadi orang itu sebaiknya eh, bagaimana ya? Hmm. Ah, gini. Seseorang kalau jadi dokter dari apapun juga kalau hmm. bisa bermanfaat. Ada 6 kriteria nih, ada 6 oh, okay. langkah. Yeah, yeah, yeah. Pertama, supaya itu bermanfaat untukmu. Diri sendiri. Hmm. Saya bermanfaat untuk Bambang. Yang kedua, untuk keluarga. Keluarga punya Bambang. Istri, anak. Yang ketiga, keluarga saya. Keluarga Bambang dan keluarga istri. Okay. Yang keempat, adalah masyarakat sekitarnya. Terus kemudian, setelah masyarakat sekitarnya, termasuk bangsa ya, ya, ya. kemudian negara. Ya. Tapi kalau sudah bisa, itu untuk uh, insan atau humanity. Untuk dunia. Jadi saya tanaman, betul, sama anak-anak saya. Kamu jadi dokter, itu bernempat paling juga itu dirimu. Kamu juga gak bantu perintah merawat dirimu sendiri, sepatnya kesehatin bantu pemerintah pemerintah itu. So, itu untuk keluargamu, keluarga kecil kamu dan anak. Kemudian tentunya keluarga, keluarga besar, terus bangsa, negara, dan kalau bisa -apa ya, -apa. Ya. membantu kesehatan dunia. Seperti Pak Gunawan itu. nah di internasional. Nah, saya tuh baru sampai nomor lima. Untuk negara sudah lah, diri sudah keluarga sudah ya. Bangsa, insya Allah, masyarakat sudah. Nah, untuk dunianya saya belum kayak Pak Gunawan. Ya, Ya kira-kira gitu. Oke, gimana? Sih? Jadi saya tanamkan pada anak yang nasihat saya, ya, kamu kalau jadi dokter itu minimal seperti itu. Ya, yang mana kamu capai dulu, kamu bisa menyihatkan dirimu itu sudah bagus. Kalau itu keluarga. Nah, dan sama nasihat Pak Gunawan <tuk> kepada saya di awal sekali penambara itu masih sangat betul. Jadi dokter itu abal bakal, abal bakal aliran. Neng mau belum tentu sesuatu dekat. Nah ya, bang Bunda itu masih ingat tahun delapan puluh <Suan> <Suan> dua ini. Eh, delapan puluh dua ya, nama soal terus. Oke. Lali tak ingat. Mas bambang, apa yang sekarang mas bambang paling takutkan? Hal apa yang paling uh, jadi pikiran atau takutkan sama mas bambang? Ada enggak hal-hal yang menakutkan Mas nah, Bambat? Takut atau khawatir ya? Tapi ya khawatir, lah. Ya. Nah, ada dua yang saya khawatirkan. Yang pertama adalah ketidakseimbangan atau diskrepensi antara kaya miskin berpendidikan dan tidak ini akan menyebabkan suatu chaos dan suatu saat akan ada revolusi nah ini. sudahlah kalau ada revolusi atau apapun lah namanya tapi kalau ini lebar sangat lebar jini rasio dan lain-lain itu bisa menyebabkan adanya suatu gerakan yang tidak terbayangkan tapi pernah terjadi nah itu yang kedua adalah negara yang sudah kita bangun atau negara Indonesia yang luar biasa besarnya ini saya khawatir kalau tidak bisa dijaga dengan baik dengan manajemen yang baik akan terpecah-pecah. Yang itu saja. Oke, masih Mas uh, Sekarang apa yang Mas Bambang pikirkan atau kerjakan yang orang lain itu perlu tahu? ya supaya menginspirasi atau apalah gitu, dengan niat baik? Uh, begini. Uh, saya punya tagline ya, tagline saya itu uh, di WA saya juga saya tulis. Sembuian saya adalah, berbuat baiklah kepada siapapun setiap hari. Hmm. Saya juga belum bisa mencapai itu, tapi saya ingin berbuat baiklah kepada siapapun setiap hari. Ya, itu itu itu, itu kalau bisa seperti itu. Nah. yang ingin supaya orang lain kalau bisa ya, saya, saya ingin supaya pedulilah dengan sesama. Nah, maksudnya apa? Apa yang kita punya yang yang mungkin bisa disumbangkan supaya tambah. Yang kita sudah cukup salah satu yang paling gampang adalah darah. Donor darah. Itu saja termasuk menantu saya juga saya minta anak-anak saya juga, teman-teman saya ayo saya ajak, ayo karena itu tidak usah ongkos, tidak nunggu kaya tidak usah nunggu pinter tapi yang penting sehat, itu bisa donor dan itu sangat dibutuhkan dan masih kurang sekali jumlah pendonor di Indonesia itu saja Pak Bintawan ya, satu pertanyaan nih terakhir ini hampir tidak apa-apa ya, ya <tuh> Apakah ada pertanyaan yang belum saya ajukan, yang Mas Bambang itu sebenarnya ingin ditanya itu, itu? Dan apa jawabannya? ya. Uh, saya kan sudah tanya beberapa hal, tapi kan saya tidak tahu semuanya tentang Mas Bambang. Kira-kira uh, menurut Mas Bambang itu sebenarnya, oh, saya ingin ditanya ini kok Pak Gunawan nggak tanya? Nah, pertanyaan itu apa dan jawabannya gimana itu? <laughs> ya, ini ini pertanyaan sulit jadi seperti, mm -hmm. nah, oke okay, tapi saya jawab yeah. um, dua ya pak bungawan yeah. yeah, yeah. yang pertama hargailah setiap orang sebagaimana Anda menghargai setiap ciptaan Tuhan begini. saya tanya sekarang Pak Gunawan supaya mencoba ini bagusnya. Pak Gunawan senang anu, uh, oh iya. bunga atau buah bunga itu yang diantara bunga sekian banyak bunga atau bunga mawar Pak Gunawan senang bunga yang yang seperti apa Dari tumbuh, kuncuk, mekar atau layu Ya yang mekar. Oke. Bisa jawab dulu ya, Toni? Ya, ya. Saya berharap semua orang itu bisa menghargai cerita Tuhan itu dari asal dari ya, ya. Kalau kita belajar atau mencucok ayahnya yang pengkar, berarti kita, jadi kita nggak senang yang kuncup atau nggak senang yang lain. Padahal kita juga harus mengerti hidupan seperti itu. Untuk untuk kuncup yang mekar itu ya kita waktu kecil. Mekar tuh waktu bagus-bagusnya, dewasa-dewasanya, cerah-cerahnya, pinter-pinternya. Tapi setelah itu akan surut, kemudian layu. Nah itu seperti kita nanti. Nah kita harus menghargai semuanya. Kalau kita itu ya seperti itu, seperti alam. Jadi kalau orang yang suka yang mekar saja, buah yang matang saja, terus uh, anak yang cantik saja, yang jelek tidak mau. Nah, itu pengalaman manusia, tapi hanya bisa di hargais semuanya dari semua titik-titik sehingga kita ingin kita juga dihargai seperti itu. Hmm. Kalau anak kita tidak jazir itu nanti sih disenangi cuma ibu masuk bapak masuk muda atau sama pasangannya saja. Yang bisa tua-tua dibiarkan. Nah kita menghargai sesuatu itu dari awal sampai akhir kehidupannya. Gitu. Terus uh, ini ini anu loh uh, harapan saya uh, pak. Bukan pertanyaan, tapi saya juga menjawab sendiri tadi. Yeah, yeah, yeah. Nah, yang kedua, kalau menurut saya pertanyaan yang, yang saya ingin ditanya dan menjawab sendiri itu adalah bahwa teman kita itu hanya Allah SWT. Di saat sedih, di saat susah, itu hanya beliaulah yang menemani kita dengan segala malaikatnya. Karena banyak kejadian yang saya alami di saat senang itu banyak yang datang, tapi di saat susah hanya orang tertentu yang datang. Nah, disitulah kita beritahu siapa yang sebenarnya teman kita, teman sejati, dan teman sejati itu adalah diri kita dan zat yang maha kuasa. Nah, itu jadi, hmm, uh, kalau rasa ini umum ya, tapi yakinlah bahwa... Pada saatnya nanti juga akan ketemu siapa yang memang sahabat sejati. Dan saya katakan bahwa yang utama dan yang terakhir adalah membahas pandawa Nah itu itu itu cuma pandangan saya ya yang tidak ditanya dan saya dan dan saya jawab sendiri lagi. Oke, okay. <tuh> mas Turun, mas Turun, saya kira sudah hampir satu jam. Uh, terima kasih sekali sudah banyak sekali masukannya semuanya bermanfaatlah. Ini ilmu-ilmu tentang kehidupan yang perlu dipahami oleh semua orang, khususnya yang muda-muda, supaya hidupnya itu sukses, dunia akhirat. Saya gitu. Terima kasih. Uh, sudah mungkin nanti kapan-kapan kita sambung lagi dengan episode berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, yeah, Master World. Sampai sampai coba ya, jumpa di lain kesempatan. terima kasih, oke, oke, oke, oke, oke, oke,